Meskipun work from home bukan berarti kulit kita terbebas dari sinar matahari. Hari ini aku harus keluar rumah untuk membeli alat tulis kantor. Biasanya aku pakai Npure Sika Pittesan SPF 50 PA++++ sebagai sunscreensku. Sunscreen ini sudah terregistrasi di PPOM, halal, teruji secara dermatologis, bebas paraben, alkohol, SLS, mineral oil, silikon, iu alergen, minimal ingredient, parfum, dan bersahabat dengan bumil dan busui, sehingga aman digunakan untuk semua jenis kulit bumil dan busui Bentuknya seperti krim, tidak berminyak, ringan, dan cepat meresap. N Pure Cica Bitesan mengandung 100% air daun sika alami, ekstrak krisan, ekstrak kamomila dan ekstrak daun camellia sinensis. Yang kaya akan UV filter agent dan antioksidan Untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB Sekaligus melembabkan, menghidrasi, antiinflamasi, dan menenangkan kulit Sebelum keluar rumah, aku pakai ini dulu Tuangkan kedua jari, lalu oleskan merata pada wajah dan leher 30 menit sebelum beraktivitas. And Pure Cicabit The Sun SPF 50 PA++++ akan melindungiku dari UVA dan UVB. Untuk semua aktivitas dimanapun aku berada. Aku pergi dulu ya. See you in my next video. Bye bye.